Kali ini aku akan buat tutorial Gimana caranya supaya kalau seandainya kita ingin pergi ke Microsoft Word ataupun Excel Kita tidak perlu membuka uh, File Explorer lagi Jadi kita akan membuatnya menggunakan shortcut pintasan Gimana caranya Oke okay, saya akan jelaskan saya menggunakan komputer lenovo dengan windows 10 okay, klik start kemudian kita cari hmm, microsoft office lalu kita pilih Microsoft mana yang ingin kita buat shortcutnya, misalnya kita buat Microsoft Office Word Klik kanan More Open File Location nah, Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan ini nah. okay. Sekarang kita klik kanan pilih properties. nah di sini di shortcut ini kan masih non nah di sini kita mengi, bisa mengisi uh, shortcut mana yang ingin kita tekan supaya langsung membuka Microsoft Word nah, shortcut ini sudah ditentukan oleh sistem yaitu Uh, kombinasi antara control dan ALT kemudian ditambah dengan huruf apa yang ini kita gunakan misalnya uh, coba kita tekan ALT okay, posisikan di shortcut Key, kita tekan ALT nah situ langsung otomatis timbul control plus ALT plus uh, huruf mana yang ingin kita gunakan Tekan. Misalnya, Word saya mau di huruf W supaya nanti uh, pertama kali kita ingin membuka Microsoft Word, kita tinggal menekan Ctrl Alt W. Oke, saya tekan W. Oke, sudah. Eh, jadi, ini adalah shortcut key untuk membuka pintasan uh, Microsoft Word: Ctrl Alt W, Apply, eh, Continue. Kemudian Oke okay. Sekarang kita coba uh, Ingat Tadi kita uh, Membuat kombinasinya Ctrl Alt Ctrl Alt Plus W ya. Ctrl ya. Ctrl Alt Plus W Kita lihat Kontrol nah, Alt Plus W, w. terlepas. Nah. nah, Jadi kita membuka Microsoft Word tanpa menggunakan mouse. mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat yang tidak mau subscribe tidak usah subscribe tonton saja sampai habis semoga video ini bermanfaat